geng balik lagi di channel gue detektif slot si penyelidik slot gas pada hari ini oke ini hari gue langsung gas ke di spin turbo 10 kali di bettingan 4.000 ya dan hari ini gue bawa peralatan di 180 sekian guys ya oke hari ini gue dapat informasi kalau bahwasanya di jam 10 malam ini guys ya. Jadi jam 10 malam ini lagi gacor-gacornya guys ya. Ya gue dapat ini informasi dari mana? Ya tentunya dari grup Telegram dong. ya di mana grup ini juga langsung dimakan oleh Retro 777 guys ya. Ya, jadi di sana banyak informasi guys ya. Salah satunya informasi jam gacor dan informasi pola-pola gacor guys ya. Dan pola-pola yang updatean pola gacor ini juga updateannya 1 kali 24 jam guys ya. Oke. Okay. Oke ini awal-awal uh, sudah dijatuhkan petir biru ya tapi tambahnya masih kecil nggak apa-apa ya masih belum meledak banget tapi nggak apa-apa. masih kita gaskan aja di sini ya <tuh> Oh ya jadi bakal semua yang mau join di grup telegram linknya ada di komen komentar kalian bisa klik langsung join ke grupnya bareng gua ya, ya karena gue juga suka pantengin itu grup tuh ya Oke ya seperti biasa juga ini gua sering Eh uh, sering ingat tinggal kalian ya. Masih sering informasikan juga ke, ke kalian kalau bahwasanya gua masih setia main di situs Retro777 guys ya. Ingat tujuhnya tiga kali ya. Yang buat buat uh, penonton baru yang masih baru ya, tujuhnya tiga kali ya Retro777 pastikan benar. Ini situs paling gacor dan terpercaya guys ya. Uh, karena gue selalu profit di sini Dan profit berapapun gue di sini gue menangnya berapa Gua cuannya berapa pasti dibayar di sini Ya dibayar tuntas Yang gak ada cicilan ya Ya emang emang mobil ya kredit mobil ya dicicil ya oke Wih anjir Tambah tiga ribu dikali 12 mantap ya langsung dikasih super beam 400 ribu ya kalau bisa lihat sendiri ya, ya Ini pelan-pelan bisa naik lagi nih guys <tuh> Dari 100 ribu bisa sampai segini ya mantap banget lah jadi buat semua kebingungan cari situs yang gacor ya, situs yang paling mantep ya ini rekomendasi gue langsung ke gaskan ke retro 777 guys ya oke okay. ada nih penonton gue nih sejati penonton-penonton sejati gue nih masih setia uh, mendampingi gue nih gua berterima kasih banget buat semua ya masih dukung channel ini ya, ya tapi buat yang penonton-penonton baru welcome ya selamat datang ya jangan lupa juga dibantu like-nya dibantu komen dibantu share sebanyak-banyaknya temannya sekiranya mania slow kayak gua juga guys ya dibantu subscribe dan jangan lupa juga guys kalian Nyalakan ya diklik tombol loncengnya waduh kali-kali 10 sama kali berapa tadi tuh ya di skip ya sayang banget coy ya ya dinyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi informasi yang informasi apapun itu dari gua guys ya karena gue selalu aktif ya, gue selalu aktif bagi informasi atau pola-pola gacor buat penonton sejati, penonton-penonton uh, sejati gue guys ya. ya kenapa ya, kalian para para bosku ya. Tanpa kalian juga ini channel juga nggak ada papanya apa guys ya. Jadi kalian bantu sama-sama kita tembus keterbatasan kita di sini guys ya. Oke. Okay. Ya, tadi kita dikasih super b ya, kalau nggak salah ya. Kita dikasih super b yang sampai 400 sekian ya. Ini macam mencim... uh, disedot nih guys ya. Ada ada feeling-feeling disedok nih gue Oke, gue coba ke pola selanjutnya aja di spin cepat 10 kali ya bener-bener 10 spin ini bisa dapat skacer gratis guys ya apa oh, ya buat kalian semua ya yang, yang memang aktif pantengin channel gue ya kalau kalian notice nih kalau suara, suara gue beda ya gue minta maaf ya guys ya karena gue memang baru pulang kerja dan capek guys ya ini teman, memang karena gue mainnya di jam 10an juga ya Ya ini memang hari uh, hari memang hari ini pokoknya melelahkan lah ya tapi tidak bikin gua putus asa nggak bikin gue nyerah ya untuk selalu aktif cari cuan di sini guys ya di gameplaynya get of Olympus ya oke okay. uh, ini nih ya ini nih ya gue kasih tip tip sentrik juga nih guys ya sering gue yang dimana tip sentrik ini gue juga sering bilang sih sebenarnya ke kalian ya kalau udah profit itu ya kalau bisa langsung langsung lakukan tarik dana guys ini seperti kalian lihat sendiri guys ya tadi gua bawa di 100 ada ya dikasih super 400an ini mulai disuduh lagi nih ya ini mulai disuduh lagi nih ya tapi tapi buat kalian memang uh, belum ada nekat nih modal-modal nekat ini guys ya ya langsung lakukan tarik dana guys aja uh, langsung, langsung lakukan tarik dana aja guys ya amankan kemenangan kalian guys jadi kalau udah menang itu langsung kan, uh, tarik dana ya setidak, setidaknya kemenangan kalian, kemenangan kalian itu sudah aman gitu Ya bila perlu kalian daftar akun baru supaya akun kalian itu bersih tidak terdeteksi kemenangannya ya Jadi kalian bisa cuan lagi di situ ya di akun baru kalian ya Akun baru juga gratis kok ya jadi kalian gak usah khawatir ya ada potongan apapun gak ada ya akun grat, uh, Daftar akun baru itu gratis Cibra, dikali 5 oke okay. Yah, ini kakek memang kebiasaan banget Dari dulu guys ya Tambal gede gak mau diangkat ya Tadi tambalnya bagus banget guys, tapi gak diangkat Wih anjir cincinnya nih mantep Wih batu biru, batu ungunya oh, Oke okay, mantap, oke okay, ini pecahnya mantep nih, oke okay, biru kuningnya dong Anjir dikasih kuning, terus dikasih ungu lagi mantap baru, oi gitu dong Gek dari tadi, 40 ribu dikali 15 Langsung jabrak di luar kita guys, langsung dikasih Sensasional, 600 ribu di luar Waduh waduh waduh waduh ya gua hampir ada gua rada Parno juga tadi guys ya Kukira bakal disedok tadinya nih guys Anjir anjir anjir Tapi ternyata enggak sih guys Nah ternyata enggak ya Tapi ya Menghindari resiko guys ya Menghindari resiko ya Itu tadi tips and kalau udah mana itu kena langsung, lak langsung lakukan tadi dan aja guys ya Ya oke okay. ini gua coba lagi uh, gas lagi nih spin cepat 10 kali ya Dan ini dia akan jadilah spin gua guys kita tengok ini, last 10 spin ini bisa dapat apa ya? wih Anjir kali 50, gak dicantolin. Anjir, anjir, anjir. Wah, kampret kakeknya nih Dia tahu gue mau cabut langsung dikasih kali 50 nya itu pun di skip ya. Memang ini kakek untung, guys ya. Waduh, waduh, waduh. Wah, anjir lah, bikin jengkel ya. Bikin jengkel banget nih kakeknya. Tapi yaudah lah, berarti udah profit lah, guys ya bukalah penjual modal receh ini memang cocok banget lah ya kalian mau ikutin polanya silakan nggak mau juga nggak apa apa ya gua nggak maksa ya oke okay, ini Lasmin oke okay, gua mau cabut aja thank you bukalian semua yang sudah nonton modal modal receh besar selalu mendampingi kalian sekian olah TKP hari ini adios